Berjumpa dan hadir kali ini para sahabat slotterku kita hadirkan bareng Sojani ya bosku ya dan kesempatan di hari ini juga kita hadirkan bareng dengan Top share 88 dan untuk para sahabat slotter yang baru bergabung tentunya jangan lupa like, share, comment, subscribe tentunya channel dari Sojani agar kalian selalu dapatkan update video terbaru mengenai info bocoran dan pola slot gacor hari ini memainkan modal modal kacauan aja bareng get off kacanya. Ada top topchart88 juga kita akan coba memainkan buah dan trikter gacor dari get of kaca dan untuk kalian juga yang sudah mendapatkan update video terbaru mau info bocoran dan pola slot gacornya cukup like, share, komen, dan subscribe channel dari Slojani ya bosku dan untuk kalian yang ingin mendapatkan update video-video terbarunya cukup aktifkan notif loncengnya dari sojane otomatis kalian akan mendapatkan update video terbaru di setiap harinya para Slojani ya jadi kalian tidak akan ketinggalan untuk video-video terbaru dari Sojani. dan tentunya untuk linknya dari topchart88 sudah kita semangat ya kalau komentar kali ini so, kita coba gaskan nah, terus coba kasih uh, pecah lagi perlahan tapi pasti kali ini brother kita coba turunkan kali ini kita sambil nantikan sambaran-sambaran gacor dari gate of gatot kaca ya bosku waduh mudah-mudahan kali ini kita bisa meledak maksimal ya kesempatan ya ini bareng gate of gatot kaca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 Warung kado om kado kacanya ya bosku salah satu toko yang luar biasa dihadirkan di kesempatan di hari ini. Coba terus kita mainkan ya. Turunkan kembali simbol dari kado gatot kaca ini. Mudah-mudahan saja bisa profit maksimal. Coba pecahkan kembali secara perlahan kali ini belajar. Dikasih pecah lagi kali ini. Main santuy aja lah ya boy. Dan tentunya untuk bednya boys uh, sesuaikan saja dengan bed kalian untuk antara mode dan penjangan terlalu memasangkan warga karena itu bukan menambah kemenangan justru menambah terungkapan musuh kali ini kita coba turunkan kembali masih bareng get off gato kaca nih boy kita coba kali ini kita coba sambar kali ini bareng simbol-simbolnya boy get off gato kaca luar biasa banget kali ini oke okay, ini kita sabarannya agak sedikit canggung ya bosku karena masih baru-baru yang memainkan ketokkatot kaca. Namun mudah-mudahan untuk profitnya bisa berkat maksimal di kesempatan di hari ini. Dan sekali lagi tuh para subscriberku slot yang pengen nyobain langsung main di situs ini, linknya sudah kita sematkan di kolom komentar. begitu pun untuk join grup WhatsAppnya. Dan kalian juga yang ingin selalu melakukan update terbaru mengenai info bocoran dan pola slot gacor di hari ini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 Oke kita pecahkan kembali simbol-simbolnya bosku. Oke kita pecahkan kembali simbol-simbol yang ya ada diamond juga ya di sini ya kita pecahkan lagi kali ini kita coba sambar Kita nantikan sabar sambaran besar yang dihadirkan oleh Get Out Kaca ini ya seperti apa kita coba ya di semalam di hari ini. Masih kita coba turunkan kembali perlahan kali ini bar Get Out Kaca ya bosku coba terus kita coba terus pantang pulang sebelum tumbang ini bosku kita coba sikat-sikat kantor di kesempatan di hari ini bareng kita bergantung kacanya kita turunkan simbolnya kembali kali ini boy dan untuk kalian para sobat sabar yang punya pola terbaiknya silahkan sore-sore di kolom komentar mungkin para sobat sabar pengen nyobain ya mudah-mudahan hari beruntungan ya bosku dan ingat untuk beruntungan setiap akun itu jelas berbeda-beda meskipun kita bermain dengan bed dan waktu yang sama namun untuk profit dan WD itu tidak bisa kita samakan tentunya dan sekali lagi terima kasih juga untuk para software nih udah setia selalu dan mengikuti selalu perkembangan game dari uh, game ini bersama situs yang luar biasa yang dihadirkan di kesempatan di hari ini tentunya untuk kalian juga yang sudah mendapatkan update terbarunya sekali lagi caranya gampang banget cukup like share, komen, subscribe channel ini dan otomatis kalian akan langsung diarahkan ke form pendaftaran terlebih dahulu sebelum kalian bisa menjadi join new member dari situs ini ya bosku ya. Dan kali ini kita coba persakan kembali simbol demi simbolnya dari kita. Gato, tutup kaca, bosku. Kita perlahan ya, perlahan naik atau perlahan turun. Kita coba lihat lagi kali ini kita bicarakan simbolnya. Sama-sama belum kita mengenal ya simbolnya. Oke, kita anggap saja hampir sama kan mas? Satu, ticket of Tutup kaca ini, boys.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 kita tetap simbol hijau, green sambal kali ini ada batu merah juga ada grand diamond, purple diamond semua lengkap di sini bosku simbol yang begitu menarik kali ini kita turunkan mudah-mudahan profit ya oke ledakan kembali kali ini kasih pecah oke mantap juga bos kita coba lagi kali ini bos sip, kali ini kita kasih pecah lagi